Matahari yang cerah menggantung tinggi di langit di atas Hundred Empire Mountain saat sinar matahari yang hangat memercik. Sinarnya mirip dengan fajar. Semua orang. Ini soal waktu. Duduk di kursi bercahaya di udara. Pria berambut grizzled dari gerbang Yuan mengumumkan saat tatapannya yang tidak tertarik menyapu kerumunan begelombang di bawah sebelum mengalihkan perhatiannya ke anggota sekte super lainnya. Setelah mendengar kata-katanya, tujuh lainnya mengangguk juga. Ketika dia melihat ini, pria berambut grizzled perlahan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melirik arena. Keributan di puncak gunung segera mereda ketika semua orang memandang ke arahnya dengan hormat. Setelah menerima tatapan seperti ini dari kerumunan, bibir kurus seperti pria berambut grizzled sedikit meringkuk. Seolah-olah dia menikmati perhatian dan hormat yang dia terima. Aku adalah perwakilan Gerbang Yuan, Liu Tong. Suara datar tapi tegas bergemuruh di telinga semua orang seperti guntur ketika tatapan pria berambut grizzly itu menyapu puncak gunung. Pertama dan terutama, aku ingin mengucapkan selamat kepada semua orang di sini. Fakta bahwa kamu dapat mencapai tempat ini berbicara banyak tentang kekuatan dan potensi kamu. Siapapun yang memiliki segel nirvana kelas surgawi nyaris tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid tingkat pemula dari sekte super. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa orang menghela nafas lega, seolah-olah beban besar telah terangkat dari hati mereka. Sementara emosi memenuhi mata mereka, mereka tahu bahwa kerja keras mereka selama satu tahun akhirnya membuahkan hasil. Selama mereka bisa memasuki sekte super, bahkan jika mereka adalah murid entry level, itu sudah cukup untuk membuat kekaisaran mereka bangga. Adapun murid langsung tingkat yang lebih tinggi. Ini disediakan untuk individu kuat yang abnormal yang telah melangkah ke peringkat emas Nirvana. Banyak orang agak iri ketika mereka memikirkan hal ini. Seorang murid langsung dan murid tingkat pemula memiliki status yang sangat berbeda dalam sekte super. Adapun mereka yang telah memasuki peringkat emas Nirvana, aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua juga. Kamu telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi murid langsung dari sekte-sekte super. Liu Tong mengumumkan dengan acuh tak acuh. Selanjutnya, akan ada kompetisi kaliber tertinggi. Hanya mereka yang telah memasuki peringkat emas nirvana yang akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Peringkat akhir yang kamu peroleh dalam kompetisi akan menentukan tingkat favoritisme yang kamu terima di sekte super kamu masing-masing. Petik dua. Seperti yang terjadi, tiga pemenang terakhir telah menjadi anggota gerbang yuan kami dan sekarang menjadi praktisi terkenal di seluruh wilayah Suan Timur. Seperti Liutong berbicara tentang masalah ini, meskipun nadanya datar seperti sebelumnya, itu juga mengandung nada kebanggaan dan kesombongan. Di kursi bercahaya, anggota sekte super lainnya mengerutkan alis mereka sedikit. Meskipun gerbang Yuan memang kuat, mereka menemukan kata-kata Liutong tidak menyenangkan di telinga. Orang tua dari Dao Sekte melirik Liu Tong sambil mengerucutkan bibirnya. Karena beberapa alasan yang belum diketahui. Hubungan antara gerbang Yuan dan Sekte Dao bukanlah hubungan yang bersahabat. Karena itu, wajar bagi orang tua itu untuk membenci Liu Tong yang arogan. Selanjutnya, silakan masuk ke arena segera ketika aku memanggil namamu. Liu Tong melambaikan tangannya dan sebuah gulungan yang bersinar terbuka di depannya. Kekaisaran Tianyuan Kerajaan Super, Kintian. Di puncak gunung di bawah, Kintian menatap tatapan yang diarahkan padanya dan tidak bisa menahan senyum sedikit. Dia mengambil langkah ke depan dan perlahan berjalan ke arena. Ketenangannya memang mengandung perilaku seorang praktisi elit. Bisikan dan bisikan pecah di puncak gunung. Gas yang penuh dengan ketakutan dan kecemburuan diarahkan pada Kintian. Mereka jelas tahu bahwa Kekaisaran Tianyuan adalah faksi bawahan Gerbang Yuan. Kali ini, Kintian kemungkinan besar akan menjadi juara perang seratus kekaisaran. Pada saat itu, dia pasti akan memasuki Gerbang Yuan. Dengan demikian, Gerbang Yuan akan merekrut empat juara seratus perang kekaisaran berturut-turut. Liu Tong memandang Kintian dan mengangguk setuju. Merasa agak senang di hatinya. Tampaknya Gerbang Yuan mereka sekali lagi akan menjadi penerima manfaat terbesar dari perang seratus kerajaan. Great Desolate Empire Kerajaan Super Jisan Seorang pria Yang tubuhnya berotot dibangun seperti menara besi dan memancarkan gelombang energi yang menakutkan Berjalan keluar dari kerumunan dan memasuki arena Kekaisaran Ilahi Kerajaan Super Moleng Seorang pria berpakaian hitam keluar dari kerumunan Riak energi mental yang kuat mengelilingi tubuhnya Ternyata dia adalah seorang praktisi yang berspesialisasi dalam energi mental. Ketika Liu Tong terus mengumumkan nama-nama itu, para praktisi peringkat emas nirvana melangkah ke arena satu persatu. Setiap kali sebuah nama diumumkan, keributan akan muncul di puncak gunung dan berbagai tatapan hormat akan diarahkan pada orang yang baru saja dipanggil namanya. Kekaisaran Surgawi. Kerajaan Super. Lanying. Ketika Lindong mendengar nama ini, dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan sosok yang sudah dikenalnya yang baru saja terbang ke arena saat dia dengan lembut terkekeh. Kekaisaran yang besar, kekaisaran peringkat rendah. Lindong. Jeda sedikit muncul dalam suara Liutong. Mengikuti yang, tatapannya bergeser ke bawah untuk melihat pemuda tubuh langsing. Lindong, apakah itu Lindong yang mengalahkan Song Zen Empire Sky Empire Empire? Petik 2. Keributan di puncak gunung tiba-tiba meningkat. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan keheranan intens diarahkan pada sosok kurus. Namun, pada titik waktu ini, tidak ada yang berani membuat komentar mencibir pada menyebutkan kekaisaran peringkat rendah. Karena anggota kekaisaran peringkat rendah telah jauh melampaui mereka dalam hal kekuatan dan kemampuan. Mengabaikan banyak tatapan hormat dan takjub. Lindong bergerak dan mendarat dengan anggun di arena dengan kedua tangannya sedikit menggantung ke bawah. Kekaisaran Yan Besar, Lin Diao. Petik 2, Kekaisaran Yan Besar, Lin Yan, Petik 2, dua. dua nama berikut semakin meningkatkan keributan di puncak gunung, sementara kejutan muncul di wajah banyak orang. Fakta bahwa Kekaisaran Peringkat Rendah Lindong berhasil menerobos masuk ke peringkat Golden Nirvana sudah mengejutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan dua nama berikut dari kerajaan yang sama. Ini pasti membuat semua orang gusar. Haha, <todohan> <todohan> sudah bertahun-tahun sejak seseorang dari kekaisaran peringkat rendah menerobos masuk ke peringkat emas nirvana. Selain itu, ada tiga dari mereka. Pria tua yang membawa sarung pedang membelai janggutnya dan tertawa kecil ketika dia menatap lindung dari kursinya yang bercahaya. Di sampingnya, pria tua dari sekte dao juga tertawa. Dia menatap Lindong dengan mata berkedip-kedip. Kekaisaran King Besar, kekaisaran peringkat menengah, Surou. Setelah mendengar ini, sosok mungil Surou terbang ke arena dan mendarat di samping Lindong. Dia kemudian menjulurkan lidahnya bermain-main, tampil sangat menggemaskan. Namun, setelah tatapan lembut dari Lindong, dia dengan cepat menutup mulut mungilnya. Wanita muda ini Mata cantik dari wanita parubaya cantik dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Tiba-tiba menjadi cerah. Dia menatap tajam pada suruh seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tubuhnya sebenarnya mengandung spirit emblem. Benih yang sangat menjanjikan. Duduk di samping wanita cantik itu. Seorang pria parubaya tertawa kecil. Wanita muda ini tidak berspesialisasi dalam energi mental. Sekte ilahi kamu tidak ada hubungannya dengan dia. Istana Kesucian tertinggi sembilan surga kita akan sangat cocok untuknya. Wanita cantik itu memutar matanya pada pria Parubaya dan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, pria itu hanya tersenyum. Dia tidak punya niat untuk bersaing dengannya atas Surou. Bagaimanapun, wanita cantik itu benar. Surou tidak mahir dalam penguasaan energi mentalnya, dan karenanya. Dia tidak cocok untuk sekte yang berfokus pada energi mental seperti sekte ilahi. Ketika Liutong terus mengumumkan nama, semakin banyak praktisi yang tubuhnya memancarkan undulasi energi yang kuat terbang ke arena. Konvergensi bertahap aura menyebabkan peningkatan suhu arena. Di udara, alis Liutong tiba-tiba mengerutkan kening saat dia menatap gulungan yang bercahaya. Sebelum dia mengumumkan, kekaisaran yang besar. Lin Langtian, petik 2, wow, saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, keributan terjadi, kekaguman melintas di banyak wajah, memikirkan bahwa orang lain dari kekaisaran yang besar telah berhasil masuk dalam peringkat emas nirvana, sebuah kekaisaran peringkat rendah belaka, namun empat individu telah berhasil masuk ke peringkat emas nirvana, bahkan kerajaan super tidak mendapatkan hasil seperti itu. Apa yang dilakukan kekaisaran Kaisaran Gritian untuk menikmati nasib baik seperti itu? Di tengah keributan dan keributan, alis Lindung secara bertahap dirajut menjadi satu. Dia mengangkat pandangannya dan melihat seorang pria berjubah hijau tampan berjalan ke arena. Wajah familiar itu milik Lin Langtian. Sebagai Lindung menatap Lin Langtian, yang terakhir tanpa berkedip menatap kembali. Di wajahnya yang tampan, senyum yang sangat menyeramkan muncul. Mereka berasal dari klan yang sama. Namun, mereka tidak dianggap saudara. Sebaliknya, mereka adalah musuh bebuyutan. Keduanya tahu tidak mungkin perbedaan mereka dapat diselesaikan. Lindong jelas tahu tentang sifat Lin Langtian. Jika yang terakhir memasuki sekte super, ia akan menimbulkan ancaman besar bagi keluarga Lindong di Kekaisaran Yan Besar. Jadi, demi keluarganya dan menyingkirkan masalah di masa depan, Lindung sama sekali tidak akan membiarkan duri ini ada. Karena itu, Lin Langtian harus mati. Tinju Lindung perlahan mengepal sendiri, sementara niat pembunuh yang menakutkan meledak dari matanya yang sedikit menyipit. Sama sekali tidak ada cara dia akan membiarkan Lin Langtian berhasil memasuki Sekte Super. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like.